Selamat datang di video Pembelajaran PKWU Bersama saya Novalia Diapuspita, Kelas 10 PIPA Dari SMA Muhammadiyah 1 Di video kali ini Kita akan membahas tentang Perencanaan usaha Kerajinan dengan Inspirasi budaya non-bibad -budaya. budaya tradisional Sebagai sumber Inspirasi Indonesia Adat istiadat yang berlaku pada setiap kelompok etnik atau suku bangsa Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia Atau tepatnya 1.340 suku bangsa Menurut Sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 Indonesia memiliki keragaman budaya tradisional yang merupakan potensi luar biasa untuk menjadi sumber inspirasi budaya tradisi dapat dikelompokkan menjadi budaya yang pertama non-benda dan artefak atau objek budaya budaya non-benda diantaranya adalah yang pertama pantun, cerita rakyat tarian dan upacara adat sedangkan tevak atau objek budaya diantaranya yaitu yang pertama pakaian adat daerah buah adat tradisional senjata dan rumah adat sekian video pembelajaran dari saya sebelumnya maaf ya guys di sini saya membuat videonya dengan cuaca yang lagi hujan deras alhamdulillah ya allah nah saya novalia diapus kita dari Terima kasih.